Yang terdapatkan dari bagasi ya, asisten barunya Papa Bilar, Masya Allah, mengunggah sebuah postingan foto kebersamaannya dengan Papa Bilar ketika momen main sepak bola semalam ya. Wow, luar biasa banget memang lu. Papanya dari Abang El ini kalau sudah main bola, kalau sudah di lapangan, image nya memang luar biasa banget ya, luar biasa Masya Allah. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan untuk idola kita postingan foto ini pun di kembali oleh akun Leslar Anskersi. ada kalimat kasan juga yang dituliskan merumput kayak si katanya tuh aduh masya Allah banget ya hingga komentar pun banyak diberikan oleh para sahabat Leslar yakni dari akun instagram sa.rasara4587 mengatakan moga yang kanan dan kiri tetap setia sama yang tengah tidak pergi setelah cantang biru amin lakukan saja persahabatan, ya mudah-mudahan Asisten dari Papa Rizky Pilar ini selalu setia dengan idola kesayangan kita. Berikutnya, persahabat. Ada sebuah info, persahabat yang untuk ajang acara Kismuat 2022. Karena di sini kita lihat untuk Leslar likenya like nya 166.948 like. Dinominasi pernikahan terkis persahabat ya. Dan kita lihat di sampingnya. Ada pasangan atau halilintar dan Aurel Hermansyah ini untuk like-nya 171.564 like. Wow, war ya, kita lihat di sini sudah jelas bahwa idola kesayangan kita di posisi kedua persahabat ya, raihan like-nya, raihan point like-nya ini masih di bawah oleh pasangan atau halilintar dan Aurel Hermansyah. Ini tugas kita semua. Yuk buktikan kekompakan dan kesulitan dari para sahabat Leslar untuk selalu mendukung yang terbaik tinggal beberapa hari lagi Tepatnya tentunya voting berakhir tanggal 11 jangan sampai lengah Buktikan persahabat mudah-mudahan idola kesayangan kita bisa mendapatkan piala penghargaan Ke kabar selanjutnya kita juga mendapatkan momen spesial yang bahagia banget ya Alhamdulillah nih di rumah Leslar Tadi siang kedatangan tamu spesial, Dr. Penny, Kak Wandahara juga, ada Marlene juga persahabat, ya Masya Allah bahagia selalu. Mudah-mudahan kejutan dan proyek apapun yang dilakukan, semoga dilancarkan, semoga dipermudah dan sukses. Amin. Momen ini pun diunggah kembali persahabat ya, oleh akun Les Lawrence banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan salah satunya. Dari akun Alufi Family, dua mengatakan makin bangga sama Kejora. Kirkelnya gak main-main, dia satu-satunya artis jebolan Indosiar yang masuk ke semua Kirkal dan untuk mencapai titik itu gak mudah. Tapi dia selalu bersinar dan diterima di mana saja, masya Allah. Memang selalu bangga pasti yang bersahabat ya fans, kepada Lesti Kejora yang selalu membuat kita semakin bahagia. Wow. Apalagi penampilannya, semakin hari semakin bersinar, mudah-mudahan sehat dan selalu banyak doa, support, dan dukungan dari orang-orang yang baik, yang tulus mencintai Lesti dan Rizky Bila. Dan ke kabar berikutnya juga bersahabat ya, selain Kak Wanda, Dokter Feni, dan Kak Marlene yang berkunjung ke rumah Leslar, sore hari ini pun ada tamu spesial terbaru juga bersahabat ya. Tepatnya adalah Jamilatus Sadia. Wow, tak henti-hentinya Rumah Leslar, kedatangan tamu yang sangat luar biasa Mudah-mudahan berkah barokah ya untuk rumah idola kesayangan kita Dan perhatikan tuh digendong aja ya BBL-nya Luar biasa Masya Allah Anak kesayangan bunda dan papa Mudah-mudahan menjadi anak yang cerdas, anak yang soleh Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita dalam postingan ini pun persahabat, kajak milatus ya ini menunjukkan sebuah kalimat kapsen panjang. Kalimatnya, BBL Stimulation Message untuk Bayi di bumilpamil.id, gak hanya stimulation message, tapi juga screening serta stimulasi perkembangan sensori dan motorik sesuai usia. Karena dedek sama Nin rajin banget stimulasi dan mesej sendiri di rumah juga setelah home visit. Biasanya kita share apa yang bisa dilakukan di rumah oleh orang tua untuk stimulasi bayi. Karena bukan hanya nutrisi yang penting, tapi juga perkembangan bayi kita perlu distimulasi. Tahapan awal paling mudah adalah rajin Time yang membantu untuk perkembangan selanjutnya seperti berguling, duduk, merangkak, berdiri, dan seterusnya Jadi buat ibu-ibu yang sering nanya kok anakku belum bisa duduk, wajar nggak ya? Kapan ya reflah perkembangan, merangkak, duduk, dan lain-lain? Bisa dibantu oleh tim fisioterapis kami di Bumilpamil.id ya Thank you Dedek baby Elmin, dan... Koirinahanis, Tante Hani maksudnya masya Allah banget ya, mudah-mudahan saja. BBL selalu sehat dan selalu mendapatkan nutrisi vitamin yang cukup nih supaya tumbuh dewasa dengan cerdas, pintar, dan tentunya sehat. Masya Allah banget ya, makasih banget nih kepada Bupi dan Jamila Tusa yang selalu tentunya ikut andil untuk mengurusi.